oh jadi ngaji tenanan pen untuk aliran tulqodar sing muskilwat pak untuk aliran tulqodar sing gundawa giliwat jadi yang Mustafa yang Musta'andri yang Mustafa seragamnya saya tak kok khus nuzulul Quran tanggal itu lah saya tulqodar tanggal birahut oh oleh meratau mau cek Quran nukarwan inna anzal tahu filel hatilqodar genuzulul Quran yo oh sero islamanya haranulul tak tak kok ngono. lah ya nuzulul Quran tanggal itu lah saya tulqodar itulah saya juga gue lagi <tellan> <itu>, tanggal-tanggal <tellan> <saya> gue sentuh, teman ini pun keliwat, keliwat. Tapi cara hati sekalian ini tanggal 10 akhir. dari sepuluh akhir itu maksudnya 10 sepuluh akhir tongko tanggal sebelas. Opo 10 akhir itu sepuluh kau tanggal, 12, 10 10, tanggal seligur. Ya, saya tidak apa? seligur. Gak nggak tahu mikir mana. Nabi Dawe Al Asyrol Al Akhir 10 sen akhir-akhir, orang akhir akhir no akhir-akhir memang enggak kalau ada ulama, sejarah ini kalau itu ya Tagal Bintan? kalau saya boleh di Tagal Bintan? 10 kalau Nabi tidak menghentikan, misteri sepuluh 10 akhir al-asrul awah akhir asrul akhir? dengan khadid sing al-asrul awah akhir jadi, ya, sing jelas aku yakin sanggrisok mentuk kabeh ono wis gampang ngono alamate laut jare apa tawar nek esuk srengenge gak ono sinar malah peteng terus meneng ae raso dijero-jerono ora entuk kok mentar ora entuk ngono kok mentar sebeberan rohno ae aran tur senenge kula tak crito nabi ben sampeyan nguru Hampir semua ulama ini sepakat satu-satu nih nago man sing Nabi urut sesuai periode nih namung tengah akidatul awam. Sindi karang Sayyid Marzuki melainya dari kitab legenda teng Indonesia, Marzuki urutan Nabi sing urut nih ku namung tengkih kitab noh akidatul awam. Termasuk disi Nolud Ibrahim, Ismail Guri. Ku Ismail iku anak Ibrahim. Sementara lu tuh semi konjo, noh konjo be anak dijadi di sini kanco, kadang kanco kawin nakani sini, anak belum ada. Nabi Ibrahim itu sama apa? Kanco, mulai ini fa'a ma'analahu lo, fa lo. waqa'ala inni muhajirun ilah Rabbi. Jadi, lo tu sami kanco ben Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi pinter, Karena ini melawan Malaikat Jibril. Jadi mulai di Nabi itu be Jibril itu bantah-bantah. Seherah Mursi itu orang bantah tidak oleh. Tapi biasa bantah-bantah bon kayak gue lo terang no ya. tiang Yahudi ini gue Nabi Muhammad oleh dinya terakhir orang Yahudi ku keterucut keliru Musa hebat, hebatnya Ibrahimnya pengikut Musa lah gue ketok Ini mulane dinya Quran ya ahlal kitab. lima Tuhacuna fi Nabi Ibrahim tuh wahamun silatit Tauratual injilu illa mimpati mulane ha antum ha ulai hajj tum Fi malakum bi ilmun, fali matu hajuna fi male salah kum He ilam. Hei wong Yahudi, mau kan etika perdebatan kita jari Nabi kudu ilmiah. Iki debatamus gak ilmiah. Ibrahim be musawwir dise. Wong Yahudi yang mana dise Ibrahim, layo wong dise kok pengikut ngeri. Jadi wong karom bahasim asari, wah nu terukena jualaneh. Wong bahasim luwe dise. Mbah Sum Asar pengikutnya. pengikuté Hasim Muzadi lha edan to. Sing senenge Mbah Sum. Lha luwih yen Mbah Mun nate ngeneng santrine ku ngantos ken metu gara-gara niku Mbah Mun tanglet. NU iku Imam Syafi'i apik di jare APNU. Sa perkawitakoni wong Madura, dadi NU ora agam gotong Madura. Islam be NU jek mulya nopo? NU wong lawan Islam di barat lawan nglawanan to orang-orang fanatik, orang-orang Islam, tapi fanatik jadi, nanti kita imam bahwa NU di Imam Shafi'i apa-apa? padahal NU pendiriannya bahasih, bahasih, orang-orang Imam Shafi'i namunnya, orang ngalim alim yang si mutung di NU, langsung nyekali dari Imam Shafi'i, karena NU juga diorganisasi, fatwanya ada macam-macam karena orang alim terus menculot, langsung ada Imam Shafi'i karena orang-orang kadang kecewa, apa? Membuatnya mendukung-mendukung Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, yang Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, Kitab, Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Allah, mengikuti Sebab itu Nabi Muhammad itu Nabi paling realistis. Beliau enggak tahu muni gawe negoro Islam atau gawe aku mau Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kulma kuntu bid'ah minar Rasul. Aku ini orang Rasul sing bid'ah. Merku aku mau anut Ibrahim. Iku kanjini lagi. Melani umaté niru, sampai ketrucut. Matku iku gawe Islam mau orang orang gak Islam. aku mau anut Ibrahim. Corokan jin Nabi kok muni pendiri Islam. Kok istikatakan orang Barat? Ibu Muhammad Nabi merko dene mustakil berdiri seng tercerabut songkok akar Nabi Nabi dulu. dulu. Berarti kamanya corong ngaji sana Muhammad gak musal sal merko berdiri sendiri. Malahnya ciri utama Nabi mesti musodikal lima benah ya anut ngarpe ngarpe anut ngarpe sampai dok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah saya ki uang Nabi Muhammad itu yo ya rapati paham yang Nabi Muhammad itu Nabi sentral dengan arti yo ya punjer punjernya Nabi itu dengan arti derajat tapi raiso punjer dari segi silsilah malah ne anit tapi mila ta ibrohi manawa hanifa kudu onok sing tinu karobaropane mila esinden ibrohi ya penting kalau aturakan sebab menikut jengben nah iki lucu nih, mungkin malah nih kena ngaci aku supaya gue sanggup mati deh, ya. gue mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, him ku tenan, wes dakwahi kaum, mumpun gusti, ku lompok mulang kalimat tauhid. Pak Doni ku Nabi sinten takoki maling, sa Musa, ku es tenan dakaway matam tauhid, gue sumpun gusti. Sa Isa, ku es demen daman wanahot, yo sumpun gusti. Saksi musaopo, Muhammad jadi lucu kan, naya gue. Kajing Nabi paling guri, tapi dianggap seksi. Mungkin ada di seksi itu tadi rante, rante itu ada Indo. yang pertama digawai itu rante pertama terus digawai-gawai -diga nganti rantai terakhir bukti nanti rantai terakhir, rante ngarep itu coplo tergantung rante ngurep itu tergantung rante guri, nanti ngurep guri berarti nanti berarti nanti si ngurep itu berarti nanti ngurep centelan kalau yang mikir nanti bingung, nganti solat saja itu ya karpe.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 Lana sing gelang pertama sing dur misalnya nabi Adam merana ada saksi ini dia ini berdiri sendiri. Mungkin nanti takoi rasa jawab, dam putih neopom aku tidak wai, dam putih neopom, sao isa capek Muhammad jari. Merkuran tinggi nak ijek, berarti dure, ijek. andrija dure, Ice. Lego rossolu kalimat tauhid tu musal sal, melane kake nabi u jari anut ngarpe, bodoh bodoh mempertahankan kalimat la ilaha illallah, ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi ciri utama Nabi yang tidak kalimat la ilaha illallah, apa? abadi. Mula-mula, kita wong orang-orang, orang-orang anak putum. Faham ya angger anak putum, sholat, wong orang berarti abe. mereka wong orang-orang, mereka berkata orang-orang Mun kita rasa bangga dadi wong soleh saiki, anggere bedhi gasan anakmu yo koyo bapak pedhot berarti kowe paham nggih pedhot. Perkarane pas pangeran takok, cung kok ana rante coplok anak ki anak sapa itu mesti orang perkara itu iku, ciri utama wong apik u ning turunan. Wolane idza matafnu atab ing amaluh amalu illa min salah, sing termasuk auladin saleh. Nah nih katus kulo nih gu papa kulo ri nangang dan nih kulo alim ya yo apal koroan, merkod isi bambam yo alema apal koroan, nah ora pete, aku iku pete, jadi kulo akhirnya mulai alit ngapal lo koroan, ngapal lo hati, sambil ri mbabah kulo yo bang alit, pete, nggak aku iku pete, kulo saniki pede mulang perkara nih ngi pete, aslinya cok rati kulo nge, gitu. gak duwe nyali, karena saya bude anak di kutu bang gitu terus saksi ku nengisor rangger nanti rantai ku ijek nisor berarti orang tautane tane yang dure dure orang tahu tane yang dure malah mereka si tak boleh saksiem sopoh umat tu Muhammad disebut fakih faidah cina mingkuli ummatim bisahi diwajibin nabi ke alaha ulai zahidah mat ke somben tak ada dengno saksi nyaksa ini poro nabi nak wisdawa nabi terus nangis mereka sungkan nyaksa ini nabi nabi senior Mane Nabi nangis pasti wae ono fa fa fa fa fa fa sekali kita terputus genti Ahmadia yowes nabi Nelloro paham ya paham ya sekali gue diturunan Ahmadiyah, Ahmadia wahyo anak ipapat gue si itu mayoritas Ahmadiyah mau gue terus putus strategi, gue lengi lengi, malane aku agama gue dikawal gue Loro, siji gue ambek hujah, ambek logika, Loro iku ambek anak turun apa artinya logika nak kalah mayoritas? Kalau balik ini apa artinya logika nak kalah nobo mayoritas. Misalnya uang Indonesia, aku ronge bu, sing Ahmadiyah, aku songola saya bu, usah hujah-hujahan, tapi mayoritas. Nabi kok sih toh, Nabi ku Loro, jadi mitraan, muni ngono cape, sing saya bu, nak yakin Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, minoritas, sesuai uang kan terpancing, masuk akal Loro cah mitraan cah musuh, semua ngomong mayoritas. Molane mayoritas harus sihir tahan kan. Molane, kueu cukedeng wong wayoh. Mereka punya petno no boh mayoritas. Soal kono demasalah benturus idewe, tapi kita usah kecil. Menguak masalahnya masalahnya idewe kok. Paham ya? Ini penting mayoritas. Molane, ku sirine dewi nabi tanah kahu tanah salu fa ini mudahin bikumul umang. Aku ibangga na umatku agam. Mereka kadang masalah gua riso dihujano anut mayoritas Saya sampai tak BDI Dalil ahli sunnah itu yakin atau gak? Kaya Yakin gak beneri ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia, NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran itu tidak mau cakap Alaykum bijama'ah wa man sadda sadda finar Kamu harus ikut mayoritas, kalau sendirian neraka kamu Mayoritas wong Iran itu? No? Siap Berarti sing Rachel, sing set, jadi andaikan wong Eno kok udah nenggeni putih, iran udah ngomong khamatia, ngerantuin nyali deh, nggur abu tua kelar, wah anak tua halih, mundur otuaan, mundur duit, an lagi nah, mau lane pentingnya, jadi kadang wong pertarungan nih kok orang nganggo hujah tapi nganggo jumlah, populasi ya jumlah nopo, populasi, lagi sing ya. ratiduin nih wong soleh soleh, wong soleh gue paling goblok, orang, -orang tu perhitungan sing di perhitungan Wong Alim, Wong Alim mesti orang Fasek si dek-dek. Perkara nih perhitungan, tapi gini dari caga ibu mi. Mana Wong nak ngeyak Wong Alimku kena racunnya Wong Alim. Kau Wong Alim sing paling roh perhitungan sesuai sunai Pangeran. Senajan tu kadang untuk Fasek. Lah Wong soleh mau keluna roh seraroh perhitungan, ngerti-ngerti mati, tidak lilius mati itu monotok. Mane Wong soleh, mana Wong Alimku ala. Heling-heling, mereka ini kual, kalau nanti mau fatwa Imam Nawawi, ini nganti beliau ku nangis. Umum umum sak dunia Islam kafe fase kafe, itu wajib untuk saham. Piyen di ini memberi kontribusi Islam tuh enggak barang asing. Saya saya jajal misalnya mayoritas ning dunia ku kafe, oh Islam soleh kualitas A tapi mau C. Islam jadi barang nopo? asing. Kalau balik nih malah, misalnya sak Indonesia iuongnya sak juda. Kono Islam mau satu sewu tapi kualitas A, ambek sangat sewu tapi kualitas C. Coro kue bener di, aduk sangat kualitas C. Sementing lah, boleh terkenal fasik sik deh sidela. Timbang kualitas A tapi sidik. Mereka nak sidik, waraiso izatil Islam, nah. Muslim. Jadi suwe-suwe nak sidik kan meskipun kualitas A, coro pengamat darah nih. oh sektor. Aliran, ya. merkuk, Siti, tapi nak akal fase kelah patonan solawatan, masya Allah, wawan wak dadadadadus, <tuh> woi wong Indonesia, duni alhamdulillah sing patonan gemelan apa solawatan, patonan itu kang parkir ngaji, woi enak apa Islam Indonesia, <tuh> duni saya, kue <tuh> dak, <dunia> wangi wong penjawat timur, <tuh> wong apel, <dunia> wong baju tinggi, <tuh> sewan kiayi, pel-pelan itu pelit, tiga <dunia> wak dos one apa, sewo, bah, persoane menang, bah. Lho <laughs> penting, lha iki mayoritas iku penting. Walaikum bissawadil azam, baban sarta sarta finnar. Wong so lha iku ora duwe britungane ora duwe. Fahange, lha iki ku penting kulo aturaken. Atus wong kudura. Lah, dalam hal ini nabi paling sial lu nabi Isa. Paling elek nasibnya, Mulane njing mbeng kulo njing mbeng nak teng akhirat ku nabi paling kulo ke kewen ketemu nabi Isa, nabi Muhammad karuan dong nabi kulo. Cara kula ketemu Nabi Muhammad tuh nabi ketemu -nabi, nabi, nabi, nabi, nabi. paling nyesalu nabi Isa. nak penggemari. harus siap bersaksi hadis Bukhari Nabi Nabi tuh mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat Tapi coro statistik dunia yang diomongkan, didengungkan oleh media, oleh buku-buku mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan Kristen, Islam nomor dua. Ini kucoro keliru. Nah, yang terkait Isa aku keliru. Nggak, yang terkait Isa nobo keliru. Keliru nengaten. Nabi Isa aku Nabi beten. Nabi kan. Wong bener nobo wong salah. Wong bener. Artinya, ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan Dak. Betul, kan? mengeluh karena kecewa. Kan? Jadi, penggemarnya Isa pahami Isa. Artinya, Nabi Isa kecewa, nggak penggemarik kecewa. Nah, ngono mereka itu pengikut Isa, panda ndak kan? Berarti misalnya, wong Kristen dunia sambil liat, itu juga saat sak miliaran, ah, ikut hakikatilah pengikut Isa. Tidak semua. Islam ana contoh ana fasek, ana sing malik, ana sing preman, korupsi, tiap sholat, tiap zakat, pokoknya tiap Islam iku hakikate pengikut Nabi Muhammad. Berarti akan endi? Akeh aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah cara aku Isa di pengikut mergo yang darani anone dinek salah. Lho iya darah darani Isa iku baikku penting yang ngaji guys sadaqoh rasulullah ketika ngantikan faarju an aku nakta tabian yaumal kiamat yang mereka ngerti pengikutnya akeh nengi kiamat berarti neng dunia yo paling akeh mereka yang sunat nabi neng akhirat kan bergantung satu c d n neng dunia dianggap pengikut karena jinan sing sukor meskipun jinan fase sidek sideknya teniki pengikutnya ganjeng nabi mereka la ilaha illallah muhammadur rasul Delingeling. Mulanya Nabi Isaun, Nabi paling susah. Tetu sudah di Nabi Suyi berjuang. Sebenzing so, diaudit pangeran. Sekolah Allah, bin anta wa hu ya Aisyah nambah jam. Aan takul talina sita khiruni wa ummiyah ilahi ini pintunya. Aan takul talina sita khiruni wa ummiyah ilahi ini pintunya. Sa ce dewe pangeran kowe nganti disembah iku piyak salusun kowe tak dadekno nabi den uang nyembah aku kok malah wong nyembah kowe jangan-jangan kowe dewi, sing duwe ajaran ngono tangisan kenabisa terus nabi sang ngendikan qola subhana ka ma yakunuli an aqula ma lesali pihak ingkun kuntu tuhufakot alimta ta'lamu ta ma nafsi wa la'lamu la fi nafsi buatan gustiku boten nate muni ngoten wong sak tak akan nyembah jen jenengan Makultulahum ilma amartani bia, nih butuh warabi, wartha. Umpon ketaganya berjalan dengan tuh kok malah nyembah Allah. Nah ini kepentingan Allah Tetes kadang kita itu tidak butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh nobo kuantitas. Sebonya tes solawatan ini tapi jalan presiden Doro mau jual solawat kapis yang mau jual nobo solawat, kira-kira sedih cewa. Seneng kok Jokowi nobo kualitas. Penting nabi ini, cina nabi ter. Muhammad, lah ini uangmu nak ngalim, ikut sing tahke. Kalau jual saleh to, nak saleh, gue seneng aneh. Jaga kualitas. Nah, wong ngalim orang, lah wong uang ngalim, rondo pro fase sidik sidik, perkenalan dia ini butuh kuantitas. Dia ini di perhitungan. Lalu kulo bayang no, kulo bayang no tentang dunia, kulo bayang no. Um pomo onok nih in Indonesia wong sak juta. Sing satu saya uang alim kabe, saleh kabe. Sing sangangatus Islami Ahmadia otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas hujah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas Niku hebat yang di Nabi menghentikan Tanah Kahu Tanah Salu Takasaru dan di fa mereka berkumpul dikumpul umam seperti yang kawin anak anak menang seperti yang kajian dan kudus, anak yang sudah sangga sewalas, telulas, semua kalau di konjok mana anak itu sangga Tak takon iki nek men sango dimen pinter Gus duko Gus kados <laughs> iki katong. kini lu ngure sik sak kula anake mun. Ora urip kate. Jarene tak takon, wah ayo iku Gus masale kebraten. Jarene wae ora anak agah le Gus. Jupit babon cita tak gebut yo. Lah teori kene iki ditentang we KB ya di tentang negoro, di tentang ekonomi, di tentang loh ekonom. Saniki kiai kiai alim, gimana ifat wacung anak mloru wacung. Oke, toh kok apa tuh ribet? <laughs> Kalau laran jangan anak gitu, naksak kuloh gak apa. Tiba-tiba dikata-kata gak apa, telepon enam lah. Kita oya nak minat songong dulu, gak kuloh sering <laughs> dengar. Tapi kok no elmu nih? Bahkan mas sedikit kuloh cerita, ini gue ya no no kok jadi mayoritas gue penting